Tidak ada yang, menang, yang capang lagi sedih ya, <laughs>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 Gigi bantu ibu habiskan pulut panggang di LRT So ini dari FS channel Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe ya guys Karena beliau ya tim daripada FS channel ini Senantiasa menyajikan video-video menarik Video-video berkenaan Agar kita semua ini peduli dengan lingkungan di sekitar kita Terutama orang-orang yang memang memerlukan uluran tangan Ataupun bantuan daripada kita So jom kita tengok videonya guys Let's go Okay, Assalamualaikum Saya nak pergi ke berkati. LRT Setiawangsa ni Kat jam. Nak kena tinggal reta kat sini Nak kena tahan Abang-abang okay. motor ni kat sini ni nah, Saya nampak Bang, bang, bang Bang Bang. bang. Ya, bang. Minta tolong boleh bang. Tolong apa? Tolong hantar saya dekat LRT Setiawangsa Boleh apa? Boleh, boleh ha? Ya, ha, ada Wih, LRT ada, ada. Ya, helmet bang Tak ada, bini ni Oh, ya ke? Oh Selamat. So, depan saya ni, uh, nampak tak ada seorang adik jual apa? Okay Assalamualaikum. Saya. Adik jual apa ni? Jual bunga Pulut. Pulut apa ni? Pulut bangkai ke, kelapa muda dan. Ini adik ke? betul lah okay, okay. ni time ni adik umur berapa ni Oh, dia dah pernah liput ok saya saya belum belum tahu lagi mungkin uh, masa video ni, saya tak faham dah buat ke atau tak kan dia lima, sekarang dah dia jawab apa so macam mana sekarang ibu dah musing lagi tak nak bayar rumah sewa dia dah. Okay. Dia dah nak bayar dah orang lama buat dah himat nak bayar. Anak. Dah hari berapa bungkus nasi lemak dia bawa? Dah Kalau dulu bawa dalam 50. Ah uh, bawa 50 atau 60. Oh sekarang? Sekarang bawa uh, 25 tak pun 30 bungkus. Oh kenapa tu? Bawa orang sepi. Kalau puluh udang? Ah. Hmm. Udang mak jarang buat sebab itulah susah nak buat dia. Mak buat macam 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kali bawa, berapa, berapa biji bawa? 30 lebih ke. Ada berapa balance? Saja? Ada boleh kirakan tak? 33. Pulut udang ada 33. Nasi lemak ada berapa? 28. Ha? 28. 28 nasi lemak? 28. 28 nasi lemak, ha, 28. 28. 28 nasi lemak ha, 28. ayam? 4 biji. 4 biji. Semua sekali RM97. Ini apa ni? Ini sama nasi lemak dia asing. Boleh tak? Abang nak beli satu dulu. Abang nak rasa kat sini pulau udang. Kejar ke? berarti ini ndak sampai seratus ringgit ya oh my god kok murah banget gitu ya istilahnya dengan cruise di sana hanya semua itu seratus ringgit aja gitu dan kalau di sini kelas seratus ribu gitu kan kita makan tuh sehari oh my god kalau di sini ya jangan dibilang istilahnya dari cruise Malaysia ke Indonesia tapi secara kehidupan aja secara, secara kehidupan kita hidup sama mama kita hidup di sana gitu Seratus ringgit tuh hal-hal kecil, guys. Bener, kita hidup di sana, dan uangnya gajinya juga di sana, gitu kan? Seratus ringgit itu. Oh my god, seratus ringgit sudah mendapatkan banyak makanan, ya. Sama halnya kalau di sini, mungkin ketika kita beli, ya kan? Karena... Iya empat sih di sini kalau istilahnya nasi nasi kucing kalau di sini ya nasi kecil kecil kayak gitu di sana satu ringgit ya satu setengah ringgit lah seperti itu atau dua ringgit. Sedangkan di sini empat ribu. Ya. Kalau kita beli ya sekitar itulah kita bisa ngabisin dua uh, ratus ribu, ribu ya kan kalau di sini dan kalau di sana guys seratus ringgit loh. Oh seratus ribu di sini ya lumayan banyak juga sih kalau istilahnya kalau kita beli nasi kucing ataupun cemilan-cemilan karena cemilan-cemilan rata-rata di sini itu kalau di pasar itu murah tapi kalau di tempat-tempat pinggir jalan itu ada juga yang empat ribu tiga gitu seperti itu dan ada juga yang dua ribu ya tergantung dari harga yang yang mereka jual gitu tapi kalau istilahnya kita lihat dengan harga sebanyak itu, maksudnya dengan barang sebanyak itu hanya cuman 97 ringgit. So Mila itu sedikit ini? banget guys. Udul hmm. udang ada iham. Ini iya. udul hmm. hmm. udang. Sedang nih guys. Oh kalau tengok memang menarik. Minal a'laminta. Rasululoh. Oh Sebentar lagi. Kita masih diinjak. Enam oh. jam tinggi dia? Haa nah, Oh my god Imak pun tak garing dalam 4 jam juga Imak masak Oh my god 4 jam lebih Lama ya? Lama memang Budok udang ni memang besar Dan puas hati dengan dia punya harga RM1 pun... Oh my god Dia jual RM1 guys Dengan istilahnya buatnya itu 6 jam dan juga Oh my god Tidak sesuai dengan pembuatannya seperti itu Ini inti memang terasa lah dia punya udang kering Dengan dia punya apa So pedasannya itu memang Sama Memang okey sangat Memang sedap Dia punya pedas tu terasa adik eh Dia punya pedas Memang A sangat <laughs> Pedas tu nak beli semua ni boleh? Nasi boleh. Terima kasih lah Abang Alhamdulillah terima kasih Adik bungkus setiap plastik nasi dermuak 2 Yang ini pun 2 Dua-dua lah Setiap satu plastik Betul Boleh? Tak payah Hari ni ada orang belanja kat lah Oh, terima kasih. Sudah mula ke? Ha, ha. So, Terima kasih. Eh, ramai juga. Tak apa lagi. Oh, hati cik Merazak. Terima kasih. Tak ada kak saja. Baik, terima kasih kak. Okey, tak ada kak saja. Dek, seronoklah menigo. Adik dah berapa lama berniaga ni? Dari dah sampai ni adik. Dah 6 tahunlah, eh. 6 tahun. 6 tahun dah. yang paling adik ingat dia running ni. Ah. Cikgu Wan lah. Cikgu? Cikgu Wan. Kita cita-cita nak jadi apa ni? Ah, uh, bagi office Petronas. Oh, office Petronas. Ah. Okey. Oh. Oh. <laughs> Kenapa dia nak? Kenapa dia nak tolong mak? Uh, ah, memang jeles tengok, tengok mak macam susah hati je tak tolong mak. Luna mak seorang dah niaga buat saya okay. dah tinggal. Hari ni kecuma je Adik tolong Mak ni kan? Masya Allah Mak tak jual apa? Tak minta Ha? Memang ikutlah dulu Memang Adik tak minta pun satu cent Tidak, tak minta Dua cent Haa, memang Tak minta Tak minta Tak minta Masya Allah Dengan ni? Terima kasih Okay Terima kasih Terima Okay So, tadi total semua rm ringgit. Betul Adik pejam mata je. Jangan tengok Abang Sini tangan Adik Tangan daripada tajam Eh, niaga tolong Mak Dah kasar dah tangan Allah Yang ni Dari untuk Adik punya tadi Pengen hadir untuk Adik Dia ingat anak Abang lagi daging sentih tadi. Tunggu <laughs> jap kita pergi beli baju. Ya ke? Kan? Adik ingatlah nang Abang nanti <laughs> Nanti abang jadi lagi sibuk adik. <laughs> adik. Adik pencamata lagi sekali. 100 adik ambil upah adik tolong abang hari ni bagi dekat orang-orang kat sini 600 tu tapi ada bagi dekat mak 100 adik ambil dan upah ayulah ha semua ni 700 banyak dia orang tak apa rezeki adik hari ni memangnya kita nak promosi makanan adik guys Tak apa, memang untuk adik ya, 700 ni Hadiah dari Yayasan Makkira Dan ya. juga penonton KfS channel Tapi, ini banyak doa Tak apa dik Mungkin ada doa-doa Mak adik, adik-adik-adik Orang-orang yang kat sini Mendoakan adik supaya rezeki adik ni Amin, amin, amin, amin. murah Saya doa bangunan rezeki doa Amin, saya doa berada di alam lain Sekarang yang banyak banyak Ya Encik Gu Fatin dan Encik Gu Fahadar Oh Encik Gu Fatin Encik Gu Fatin dengan Encik Gu Rosyadar Ok Encik Gu Rosyadar Terima kasihlah Encik Tolong membelikan makanan saya Encik Gu Wan makanan saya dekat Encik Gu-Encik Gu lain Alam pula Encik Gu lain adalah Follow-order Memangkan lebih berikut-berikut Abang perlu berlangsung dulu Abang mewakili penonton Semualah Mendoakan adik Supaya rezeki adik dimudahkan Dimurahkan rezeki jadi adik senang nak belajar lepas ni nak jadi apa? Pegawai Petronas. Jadi pegawai Petronas macam. Okey, dapat tipah Jadi kerja Petronas. Okey. Dipermudahkan dan tercapai cita-cita adik suatu hari nanti. Okey. Dalam Assalamualaikum. Bye. Salam. tiba-tiba okay, terjumpa dengan adik Irham tadi So, saya dah beli ni Saya dah mention lah, Cikgu Wan, Cikgu Fatin Terima kasih banyak-banyak kerana support adik Irham ni Yang penting, jangan lupa like, comment, share Dan subscribe FS channel Oh, nenek kereta api ni lah Jom Ok guys Ya hampir, hampir mengalir air mata. Ya sudah ada di sini air matanya guys, tapi kayaknya, aduh, Allah akbar adik nih, dia bantu dan enam tahun orang tua, betul, dia ikhlas karena Allah swt nak bantu orang tuanya, itulah yang terbaik. Karena kenapa kalau kita minta upah, kan? Orang tua kita mendidik kita merawat kita daripada kecil lagi tak pernah mengharapkan upah. Orang tua kita mendidik kita, ingin membesarkan kita. Orang tua kita ikhlas Kerana Allah Subhanahu Wataala. Dan kita sebagai anak juga jangan sampai kita perhitungan kepada orang tua. Jangan sampai istilahnya sedikit-sedikit ah, nikan macam nikan macam tu. Allahu Akbar. Orang tua kita dari dulu sampai sekarang Sampai kita besar pun Mereka ikhlaskan Allah Subhanahu SWT dalam mendidik kita Berapa harta yang mereka keluarkan Berapa istilahnya penat mereka rasakan Allahuakbar Dan ketika kita besar Ada sesuatu kepada kedua orang tua kita Ataupun ada uang yang terpakai daripada kedua orang tua kita Dan kita meminta Agar orang tua kita membayar, sedangkan orang tua kita tak pernah, ya, tak pernah. Istilahnya, meminta bayaran untuk kita, ya, meminta bayaran kepada kita ketika beliau, mereka merawat kita. Allahu akbar, ini menjadi sebuah renungan bagi kita dan tampalan keras bagi kita. Untuk istilahnya, mencontoh ada ilham ini, senantiasa membantu kedua orang tuanya. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahilham. Kawan-kawanku dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sekaya apapun kita. Sebesar apapun usaha kita sekarang, sesukses apapun kita sekarang, ingat bahwasanya semua itu atas izin Allah dan karena doa kedua orang tua kita. Sekarang teman-teman bisa bekerja Boleh bekerja mana-mana Tempat-tempat yang seronok Tempat-tempat yang menurut kawan-kawan adalah Itu impiannya Itu semua juga doa daripada kedua orang tua kita Sebab kalau tidak ada doa Dan juga rida daripada kedua orang tua kita Maka kita bukan siapa-siapa Maka daripada itu buat kawan-kawan semua yang masih ada ibu bapa, Mintalah doa kepada mereka Mintalah ya didoakan kepada mereka agar supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat dan tetaplah kita berbakti kepada kedua orang tua kita terima kasih sudah tengok video ini guys terima kasih semoga teman-teman semua mendapat wawasan dan juga tambahan pengalaman ilmu di dalam video ini apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya untuk diri terima kasih kami ucapkan kepada tim FS channel dan juga istilahnya penonton-penonton semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa guys subscribe FS channel dan juga tonton videonya share ke sosial media teman-teman sekalian Karena dengan begitu teman-teman juga istilahnya memberikan apa namanya ya sumbangan kepada mereka Yang dibantu oleh Yayasan Amagfirah ataupun juga dari FS channel ini Dan buat teman-teman semua yang mau menyumbang juga ada Ya, Bank Islam 12300010011304 yaitu Yayasan Bagi Jadi buat kawan-kawan semua yang ada harta lebih ya kan maupun harta kurang pun tak apa ah karena apabila kita bersedekah saat kita sempit Allah akan lapangkan Apabila kita bersedekah di saat kita lapang Maka Allah akan juga menambah nikmat itu Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya Saya Abim diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh